Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menelusuri bukaobil milik PG Perbongan atau yang disebut, Tablet 28. Di luang ini saya menemukan bekas badan lori yang dan rangka dan dan bantalainya masih utuh. Ini, coba saya simpakan nih. ini bantalannya masih utuh tuh itu bantalannya ini rangkanya baja. jembatan ini bertujuan untuk lalu lintas lori tebu dari pabrik gula menuju kebun yang ada di kentang sana, maupun sebaliknya. Nah, ini jalur ini nanti melewati simpangan dengan jalur lintas raya. Nah, di sana itu ada dibuatkan apa tuh? Antipas untuk lintasannya. Nah, ini bawah ini untuk lori, sedangkan di atasnya ini untuk jalur lintas raya. Ini, nah, ini jalur lintas raya. Ini lori saya akan coba berjalan ke sana oke, okay, simak terus video ini sampai dengan selesai mantap nah, yang ke sana itu mengarah ke gentan sedangkan yang ke sana mengarah ke pabrik gulanya. coba kita telusuri. nah, ini saya melewati di atas jembatannya ini sungainya setelah lagi ada KRL ini terpasnya. terpaksinya saya hanting KRL dulu nah ini saya lanjutkan videonya tadi karena KFW i9000 nah ini bekasan terpasnya seperti ini ini yang baru nah ini yang peninggalan Belanda lorinya itu lurus ke sana. Nah, lurus ke sana itu. Itu jalur lori. Nah, ini yang terpasnya saya lihat di sini. Ke ini yang ke sana ke arah Britan. Ini yang pasnya ini. Dan di sini banyak ikan cetek nih. baik banget nih. Hebat, nih bisa nih batung pancing -batu -batu <tuk> oke okay lah simak terus video ini sampai dengan selesai. Nah, oke, teman-teman penelusurannya saya lanjutkan di simpang 4 gentan baki suarjo nah di sini saya menemukan potongan rel yang melintasi di jalan raya lintas baki suarjo nah ini nah ini dia potongan relnya rel lori loh ini dulu relnya menyebreng. dari sana ke sini nanti masuk di samping tempatan Jawes relnya. nah dulu gaupnya atau lebar spornya nih 700mm yang menghubungkan dari pabrik gula Gentan ke kebun tebu di, eh pabrik gula guntan, pabrik gula Gembongan ke kebun tebu di Gentan. Ya sekarang ya sudah non aktif pabriknya. Ini terlihat kan. Nah terus di ada rel pengamannya atau oh, ada per rel. Nah itu double rel. Dan yang satunya tidak tahu sudah hilang kemana. Atau bisa jadi juga ke, ke... tertutupi di bawah apel. Dulu ya jalurnya sih nggak banyak banjir banget masih dari kebun ke pabrik itu ya sekitar 10 kilo ya, 10 kilo nah, Ini Oke penelusurannya saya lanjutkan ke perempatan gentan sana yang kayak samping lu kentan simak terus perjalanannya sampai dengan selesai mantap nah saya sudah tiba di bekas e, titik kumpulnya jalur lori dari kebun-kebun nah, titik kumpulnya di desa banaran ini ya, atau yang disebut juga emplasemen lori juga nah, ini di sini, disini bekas yang telah Kiri kanannya telah berubah Jalurnya telah menjadi jalan Kirinya telah menjadi rawa Dan kanannya telah menjadi Makam atau kuburan Bagaimana keadaan selengkapnya Simak video saya Sampai selesai Mantap Nah teman-teman Akhirnya saya tiba di bekas emplasemen emplasemen untuk mengumpulkan lori tebu Dari kebun tebu gentan atau pajang nah dikumpulkan di emplasmen di mana ini sebentar saya cek ah, anaknya jelas saya tulis nah ini di oh, bekas jalur lorinya di sini sama di jalan tuh dan di kiri sini telah menjadi rawa yang dimenung bebek. bebek, sana bebek sana bebek, sana bebek, semua bebek nah ini rawanya Jadi sebelah kanannya sudah di makam atau kuburan. Kuburan setempat ini. <guruh> nah, ini untuk bagian belakang saya yang mengarah ke pabrik gula Gembongan. Ya sudah menjadi rawa-rawa ini sama jalan itu. sebenarnya ke sana masih itu kan sudah ya jelas tidak ada bekas-bekasnya ya jadi tidak usah saya sana sudah jadi jalan pabrik dan malesnya itu panas di sana nah, itu bebek-bebeknya ya kita lihat bebek saja nah, itu bebek bebeknya lagi mandi itu ini rawanya Ya, kalau ada bak pancingan, ini mancing saya di sini. Ini kayaknya ada ikan. Soalnya tadi bebeknya ada yang makan ikan tadi. Mau oh, bebas, lihat bebek satu-satu. Ini letaknya di Baki, Soekarjo. Dan di sana tuh di dipajang batasnya ya ini pabrik tak pabrik dan liris itu teman-teman sekian dulu video saya kali ini apabila ada salah kata atau kurang kata saya minta maaf dan jangan lupa like comment share dan subscribe agar saya semakin semangat membuat konten di channel saya dan untuk apa hal-hal apa ya, sejarah yang ingin kalian, ingin saya telusuri kalian boleh tulis di kolom komentar terima kasih